Setiap menjelang Idul Fitri, istilah mode selalu menjadi trending dalam pemberitaan. Tapi sebenarnya, apa asal-muasal dari kata mode dan apa maknanya? Di media-media nasional selalu dikatakan mode ini kepanjangan dari bahasa Jawa, yang artinya mulai disik atau balik dulu. Bahkan menurut sejarawan Jogja, Silverio Raden Lili Adi Sampurno, tradisi mode ini ada sejak masa Majapahit dan Mataram Islam. Tapi pastinya terdapat persepsi yang berbeda di Palembang. Sumatera Selatan bahkan di Rumpun Melayu. Mengenai makna mode dan muasal dari mode ini. Dan persepsi dari Palembang besar kemungkinan istilah mode ini dari Palembang. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut. Insya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk saluran ngangkat dakwah.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 Apa sebenarnya muasal dan makna mode di Sumatera Selatan? Tapi sebelumnya bolehlah sama-sama kita cek arti kata mode menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI. Di sini mode diartikan berlayar, pergi ke udik atau ke hulu sungai pedalaman dari Palembang sampai ke Sekayu. Kira-kira apalah arti ado kalimat dari Palembang sampai ke Sekayu? Mungkin para ahli terkait atau punya info mengenai ini bolehlah share di kolom komentar. Selain itu, menurut Ivan Lenin, Direktur Utama Narabahasa, asal-usul Katomode sudah ada sekitar 1390 Masehi. Katomode ditemukan dalam naskah kuno berbahasa Melayu dari penelusuran di Malay Concordance Project. Katomode sudah dipakai di naskah Hikayat Rajo Pasai yang bertarik sekitar tahun 1390. Menurut Ipan, yang dilansir dari Kompas.com, 11 Mei 2021, dari dua hal ini, sejarawan Palembang juga menanggapi bahwa ada dua hal mengenai istilah mode yang perlu diluruskan. Pertama, ada dua hal menurut saya yang harus diluruskan mengenai apa makna mudik. Pada saat ini, mode itu lebih dikenal istilah menjelang Lebaran. Dimana-mana kalau apa namanya pulang kembali ke tempat asalnya itu sekarang identik dengan mudik. Padahal sebetulnya di dalam peristilahan masyarakat, terutama di Sumatera Selatan dan di Palembang, ya mudik itu istilah sehari-hari, bukan saja berkenaan dengan Lebaran. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya uh, yang perlu diluruskan lagi istilah mudik. Kenapa? Karena di berbagai media sosial saat ini, mudi itu selalu diidiomkan atau disingkat atau diberi kepanjangan dengan istilah Jawa yaitu mulai disik. Mudi pulang disik sebentar. Jadi pulang sebentar. Padahal sebetulnya itu bukan istilah, bukan itu. Mudi itu memang tidak ada kepanjangan. Dia memang istilah masyarakat dunia Melayu yang bersifat riperian atau aliran sungai jadi kalau mudi itu sama dengan hilir dan ulu mengilir dan mengulu kalau mengulu sungai itu mudi mudi kalau mengilir sungai melaju jadi mudi itu uh, identik juga dengan atau berlawanan kata dengan melaju sehingga kalau di Palembang kalau akhir dari dari dari melaju itu dulu dikenal di Pelaju, makanya setiap dari uh, Kemering Sungai Kemering terakhir kalau mau ke Palembang itu atau di daerah Ilir, itu di daerah Pelaju, Melaju dari perkataan itu. Jadi menurut saya ada dua hal itu yang harus diluruskan, bahwa mudik dan itu tidak identik dengan Lebaran, kemudian mudik bukan istilah dari Jawa, tapi dari Sumatera Selatan, bahkan dari Palembang menurut saya jadi bunganya harum jangan biarkan sedih di hati tak seekor bunga tak Artinya, dalam perspektif di Sumatera Selatan Kato mode adalah Kato asli Melayu termasuklah Palembang Selain itu makna dari mode ini tidak terbatas cuman mode lebaran tapi punya makna yang lebih luas dari itu dalam istilah Orang Palembang atau orang-orang di Sumatera Selatan, mudik itu artinya berjalan menuju hulu sungai. Itu, ya. itu mudik kalau ke arah hilir, artinya milir gitu. Artinya, kalau di Palembang ini kan hiliran ya daerah hilir, kalau mau ke Lahat misalnya, maka... Orang Palembang mengatakan mau mudik ke Lahat gitu. Nah orang Lahat mau ke Palembang Mengatakan bahwa dia akan milir ke Palembang Begitu juga ke Sekayu Orang Sekayu mau ke Palembang milir ke Sekayu Meskipun eh, dia misalnya memang tinggal di Sekayu Berbeda dengan pengertian sekarang, pengertian sekarang itu orang pulang ke tempat asalnya, meskipun asalnya bukan di daerah Ulu, itu disebut mudik juga. Misalnya, ada orang yang merantau dari Jawa ke Palembang pada saat lebaran, dia mau mudik ke Jawa. Nah, itu tidak mengena dalam istilah Palembang. Kalau dia ke Jawa bukan mudik namanya, tapi belayar atau menyeberang ke Jawa atau ke tempat lain misalnya tidak juga mudik gitu ke luar negeri bertambah lagi bukan mudik karena sekali lagi istilah mudik itu ya ya kalau menggulung sungai tadi dalam istilah Besemah ya orang-orang besemah atau palawang kalau mau pulang sementara misalnya ada anak yang kuliah di Jakarta Nah, pada saat kembar, dia kan dia pulang dulu sementara ke Palembang. Maka, dia disebut Belangi ke Palembang. Maraknya Nyokato Mode diprediksi dimulai masa Orde Baru. Sekitar tahun 1970. Di masa ini banyak yang merantau dan begawi jauh dari kampung. Pada saat idul fitri adalah momen untuk balik kampung. Peristiwa Mode ini didominasi dengan pemode yang menuju ke Pulau Jawa. Mungkin karena inilah muncul istilah boleh dicek. Namun menurut versi bahasa Betawi, mode ini berasal dari bahasa Betawi, yaitu kembali ke Udik. Dalam bahasa Betawi, Udik berarti kampung. Melayu misalnya, orang-orang Betawi katakanlah ya, menyebut uh, pedalaman itu Udik. Atau dusun-dusun yang pedalaman itu Udik. Karena memang lokasi dusun-dusun itu berada di, umumnya itu di hulu-hulu sungai kalau di Muara-Muara Sungai karena dulu transportasinya adalah sungai biasanya adalah tempat transaksi jadi tempat orang-orang bertemu jadi kota-kota itu di, eh, di Muara ya kan nah, jadi orang asal katanya Udi jadi kalau disebut orang Udi nah, dalam konotasinya itu seperti kampungan gitu ya dalam konotasinya itu tapi sebenarnya Udi uh, tidak terstigma seperti Yahudi ya Ude Hulu gitu ya. tak nah, kata kerjanya kalau kita mau ke Ude ya mudik gitu. Nah, kalau kau mau tahu uh, ke muara milir ya kan? katanya milir gitu. Jadi hilir mudik kan sering kita dengar. Hilir mudik gitu. Jadi mengilir.